jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang keberuntungan 12 zodiak di bulan Desember tahun 2021. per singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, yaitu Pisces, yang pertama tadi adalah Aquarius. Yang kedua Pisces dan yang ketiga adalah Aries. Yang keempat adalah Taurus. Yang kelima adalah Gemini. Di zodiak yang keenam kita mempunyai zodiak Cancer. Di zodiak yang ketujuh kita mempunyai seorang Leo. Dan di zodiak yang ke 8 kita mempunyai seorang Virgo. Di zodiak yang kesembilan kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra. Dan di zodiak yang ke-10, kita mempunyai seorang Scorpio, dan yang ke-11 adalah zodiak Sagittarius. Dan untuk zodiak yang ke-12 adalah zodiak Capricorn. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support Energi, yang dimana di sini satu support Energi akan mewakili semua zodiak yang ada untuk mendapatkan keberuntungan di bulan Desember tahun 2021 dan satu. Zodiak support energi jika support energi sudah kita dapatkan biasanya kita mengambilkan kesimpulan ataupun memperkuat suatu keberuntungan 12 zodiak di bulan Desember tahun 2021 dan satu kartu kesimpulan akan mewakili semua zodiaknya. baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saja kita membuka dan membacakannya tuh zodiak Aquarius adalah seorang pentagal ataupun tiga koin untuk keberuntungan zodiak Aquarius di bulan Desember tahun 2021 itu berada di dalam kategori keuangan. Di sini digambarkan keuangan Aquarius sangat meningkat di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan juga seorang Aquarius suka berbagi yang membuat pintu rezeki semakin terbuka. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aquarius, seseorang yang berada di sekitar Aquarius sendiri. Dan disini menggambarkan keberuntungan seorang Aquarius berada di dalam kategori keuangan yang dimana disini selalu didukung didoakan oleh pasangan, didukung didoakan oleh keluarga Aquarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The One. Secara umumnya The One itu diartikan kesempatan kedua kesempatan lain dan mendapatkan kesempatan yang kesekian kalinya. Dan jika kartu The One kita gabungkan dengan zodiak Aquarius di disini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan keberuntungan di dalam kategori peningkatan keuangan di bulan Desember tahun 2021 yang selalu didoakan dan didukung oleh keluarga serta didoakan dan didukung oleh pasangan Aquarius sendiri dan untuk zodiak Pisces adalah Seven of 1 ataupun 7 tongkat. Keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Desember tahun 2021 adalah di dalam kategori peningkatan karir dan pekerjaan, yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan mendapatkan keberuntungan untuk membuka sebuah usaha yang baru, yang dimana usaha tersebut akan berhasil maksimal dan mampu membuat finansial keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kartu PIN open kita gabungkan dengan zodiak Pisces di sini, menggambarkan... Seorang Pisces mendapatkan keberuntungan di dalam kategori peningkatan karir dan pekerjaan yang selalu didukung didoakan oleh keluarga, dimotivasi oleh orang-orang di sekitar, dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak Pisces di sini menggambarkan kesempatan yang lain, kesempatan kedua, kesempatan lain didapatkan oleh seorang Pisces yang dimana di sini di dalam kategori keberuntungan di dalam peningkatan karir pekerjaan yang mampu mendobrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang selalu didukung didoakan oleh keluarga, didukung didoakan oleh pasangan, serta dimotivasi oleh orang-orang di sekitar bisa sendiri. Dan untuk kartu zodiak Iris adalah 3 ataupun Cards 3 Untuk keberuntungan yang didapatkan oleh zodiak Iris di bulan Desember tahun 2021 adalah di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini dikatakan seorang Iris yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki kejenjang yang lebih serius yaitu kejenjang pernikahan. Dan kepada seorang Aries yang sedang berpasangan akan mendapatkan kebahagiaan di bulan Desember tahun 2021. Dan jika kartu Queen of One kita gabungkan dengan zodiak Aries di sini menggambarkan seorang Aries yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Desember tahun 2021 dan mendapatkan kebahagiaan yang dimana di sini pasangan disimpulkan dengan Queen of One. Dan di sini juga seorang Aries yang berpasangan akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Desember tahun 2021. Dan jika kartu The World, kita gabungkan dengan Zodiac Aries di sini menggambarkan Kesempatan didapatkan oleh seorang Aries untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Desember tahun 2021 dan di sini seorang Aries mendapatkan kesempatan untuk bertemu pasangan di bulan Desember yang dimana disini tujuannya untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius dan untuk kartu zodiak yang keempat ataupun zodiak Taurus adalah Ace of Pentacles. untuk zodiak yang keempat ataupun zodiak Taurus di sini seorang Taurus akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori peningkatan keuangan. Di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan sebuah jalan, yang dimana di sini sumber penghasilan yang baru yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan seorang Taurus akan didukung, didoakan, dimotivasi, serta yang memberikan jalan kepada seorang Taurus untuk meningkatkan keuangan adalah orang-orang di sekitar serta orang terdengar Taurus sendiri. Dan jika kartu doa kita gamukan dengan kartu zodiak yang keempat ataupun Taurus, di sini menggambarkan kesempatan didapatkan oleh seorang tahun untuk meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2021 yang selalu didukung dimotivasi oleh pasangan dan diberikan oleh seseorang yang dimana disini untuk, untuk mendapatkan kesempatan peningkatan keuangan di bulan Desember tahun 2021 dan untuk kartu zodiak Gemini adalah 4 of 1 ataupun 4 tongkat keuntungan yang dapatkan oleh seorang Gemini di bulan Desember tahun 2021 adalah di dalam kategori pekerjaan yang dimana sini akan terjadi peningkatan karena pekerjaan yang membuat keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini, Queen of One merupakan seseorang yang memberikan satu pekerjaan kepada seorang Gemini yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu The World kita gabungkan dengan kartu zodiak Gemini di sini menggambarkan kesempatan didapatkan oleh seorang Gemini yaitu di dalam keberuntungan untuk meningkatkan karir pekerjaan yang dimana di sini salah satu pekerjaan Gemini didapatkan dari orang terdekat serta orang sekitar Gemini sendiri dan untuk kartu zodiak Cancer adalah three of one, ataupun tiga tongkat keberuntungan yang didapatkan oleh zodiak Cancer di bulan Desember tahun 2021 yaitu membuka usaha yang baru di dalam kategori karier pekerjaan yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini seorang Cancer akan didukung dibantu oleh seorang pasangan untuk membuka sebuah usaha yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kata demot kita gabungkan dengan zodiak Cancer di sini menggambarkan kesempatan lain kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Cancer untuk menata meniti kembali karya pekerjaan yang dimana di sini dibantu oleh pasangan yang dimana juga di sini akan berhasil melakukan sebuah usaha, yaitu usaha mik sendiri yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk keberuntungan zodiak Leo adalah six of pentacles, ataupun enam koin. Untuk keberuntungan yang dapatkan oleh seorang zodiak Leo di bulan Desember tahun 2021, yaitu peningkatan keuangan finansial. Dan di sini juga digambarkan pintu terus, akan terbuka dengan sukanya Leo berbagi kepada orang lain, yang dimana di sini tidak pandang bulu. Yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan jika kartu koin ovan kita gabungkan dengan zodiak Leo di sini, menggambarkan sosok seorang Leo akan selalu didoakan oleh orang-orang yang ia bantu, yang dimana di sini aura positifnya adalah tembukannya pintu rezeki yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu The World kita gabungkan dengan kartu zodiak Leo di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain dapatkan oleh seorang Leo di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini dengan terbukanya pintu rezeki dan keberuntungan dalam kategori peningkatan keuangan yang selalu didoakan oleh orang-orang yang Leo bantu sendiri. Dan untuk kartu zodiak Virgo adalah Nine of Cups ataupun sembilan piala. Keberuntungan yang didapatkan oleh Zodiac Virgo di bulan Desember tahun 2021 adalah dalam kategori hubungan Asmara yang dimana di sini seorang Virgo yang sedang single akan bertemu pasangan dan mempunyai komitmen untuk melakukan kerja yang lebih serius yang dimana di sini Queen of One merupakan pasangan yang ditemukan oleh seorang Virgo yang sedang single di bulan Desember tahun 2021 dan di sini juga seorang Virgo yang sudah berpasangan akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan di dalam kategori hubungan Asmara yang dimana di sini tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan sebuah keturunan dan jika kartu dowa kita gabungkan dengan zodiak Virgo, di sini menggambarkan kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Virgo untuk menata kembali hubungan asmaranya bersama seseorang yang baru. Dan di sini seorang Virgo mendapatkan kesempatan menjadi sosok orang tua di bulan Desember tahun 2021 bersama seorang pasangan. Dan untuk kartu keberuntungan zodiak Libra adalah 5 of 1 ataupun 5 Tongkat. Keberuntungan seorang Libra di bulan Desember tahun 2021 itu berada di dalam kata buat karya pekerjaan. Yang dimana di sini terjadi peningkatan kadar pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan dari orang lain, yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, dan Queen of One di sini merupakan seseorang yang memberikan job pekerjaan kepada seorang Libra, yang dimana di sini akan terjadi peningkatan kehidupan. Dan jika kartu dewa kita gabungkan dengan kartu zodiak libra di sini menggambarkan sosok seorang libra mendapatkan kesempatan untuk menata karirnya yang dimana di sini seorang libra mendapatkan satu pekerjaan dari orang sekitar mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak Scorpio adalah eight of cup ataupun delapan piala keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Desember tahun 2021 itu berada di dalam kategori hubungan asmara. Di sini menggambarkan seorang Scorpio yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melakukannya. Kaki kejenjang yang lebih serius yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan hubungan asmara di bulan Desember bersama seorang pasangan. Dan Queen of One merupakan seseorang yang ditemui oleh seorang Scorpio di bulan Desember di dimana di sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu Dewan kita gabungkan dengan kartu zodiak Scorpio di sini menggambarkan kesempatan lain, kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Desember tahun 2021 untuk menata kembali hubungan asmaranya bersama seorang pasangan dan untuk kartu zodiak Sagittarius adalah for open tagal ataupun empat koin keberuntungan yang didapatkan oleh zodiak Sagittarius di bulan Desember tahun 2021 adalah dalam kategori finansial dan keuangan di sini digambarkan keuangan finansial seorang Sagittarius jauh lebih meningkat yang dimana di sini dikarenakan seorang Sagittarius melakukan sebuah ide sebuah Resiko yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan finansial. Dan jika kartu pin of ONE kita gabungkan dengan zodiak Sagittarius di sini menggambarkan sosok seorang Sagittarius mengambil satu langkah yang dimana di sini akan mewujudkan impiannya untuk mendapatkan peningkatan keuangan yang selalu didukung didoakan oleh pasangan didukung didoakan oleh keluarga Sagittarius sendiri. Dan jika kartu lower kita gabungkan dengan zodiak Sagittarius di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain dapatkan oleh seorang Sagittarius untuk mendapatkan peningkatan keuangan di bulan Desember tahun 2021 dengan melakukan sebuah langkah yang dimana selalu didukung diduakan oleh pasangan didukung diduakan oleh keluarga sagittarius sendiri dan untuk kartu ZD Capricorn adalah nine open tackle ataupun sembilan poin keberuntungan yang dapatkan oleh seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2021 adalah dalam kategori keuangan di sini digambarkan keuangan seorang Capricorn jauh lebih meningkat dari sebelumnya yang dimana di sini apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Capricorn akan berhasil dan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Yang selalu didukung oleh pasangan, didukung oleh keluarga Capricorn sendiri Dan jika kartu The World kita gabungkan dengan Capricorn, sodiak di disini menggambarkan kesempatan lain didapatkan oleh seorang Capricorn untuk mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan Desember tahun 2021 yang selalu didukung oleh pasangan didukung oleh keluarga yang dimana disini bentuk keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Capricorn di bulan Desember tahun 2021 dan disini bisa kita simpulkan keberuntungan 12 judiar di bulan Desember tahun 2021 yang pertama saya Aquarius di dalam kategori keuangan Pisces karir Aries hubungan asmara Taurus keuangan Domini Karir pekerjaan, cancelkan pekerjaan Leo keuangan, Virgo hubungan asmara, likwakan pekerjaan Scorpio, hubungan asmara, Sagittarius dalam kategori keuangan dan Capricorn dalam kategori keuangan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang keberuntungan 12 Juli ke bulan Desember tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan